Hai Dua movie dah. Movida, Bu Raka. Kita berdua adalah di grup. Nah, nanti ada lambang di sini. Oke, okay, uh, kali ini kita ada di salah satu franchise restoran terbesar di Indonesia, namanya McDonald's nah, Kemarin, pas gue pulang kerja, gue lihat ada menu terbaru di McDonald's ini. Gua pengen nyobain tiga menu ini Menunya menarik banget buat gua di sini dengan judul Taste of Japan Nah, seperti yang kalian lihat ya, dia dilihat ini masih gagal uh, Ini adalah burger yang jadi ikonik dari menu spesial ini Nah daripada basa-basi dan gue juga pesan semua menu yang ada di menu Es Kopjaban ini. Ada tiga. Yang pertama ada pertama ini kayaknya ayam. Ini ayam. spesies Jadi semua bahan utamanya itu ya kinuku. Cuman si sama nya macam-macam. Nah ini yang pertama ini kalau kalian lihat sedikit nih ada uh, namanya ayam. Ya kita ayam. Spesies ini Ya yang kedua di disini, ada, nah itu daging, beef ayam gini goto isinya beef, pattynya beef bukan, ini bisquillet oh, itu bisquillet, oh salah oke, terlihat, terlihat coba dibuka dulu dalamnya Coba lihat dalamnya ah, dalamnya beef ini iya beef Lati -lati. itu ayam Lati -lati. nah ini, Lati -lati. iya ini beef ini beef, itu ayam nah yang terakhir ini, coba enggak yang ini baru ikan, yang ada tamago-nya itu yang beef. Nah, langsung cobain aja. lo mau nyobain yang mana dulu? mana ya? Nah ini yang ayam ya. sebentar. kita mau nyobain satu-satu apa bareng nih. kita ya? bolak so, aja kok gua cobain yang ayam dulu ya. jadi banget Saus siapnya nya ya. kuat banget, agak pedes, aku kuat banget. Tuh. Terus ayamnya juga udah ada bumbunya, ada eh, sih ayamnya juga udah ada. Hmm, iya, jadi ada aku aku. Ya, coba ada pepet, ada cobain, menurutnya gimana? Semuanya, jemaah. Jadi, si ayamnya agak lah. laga terus sambal sama di saus siapkin-kinnya ya, gitu, jadi agak gimana ya? Agak ya, terlalu kuat banget. rasanya. Ini bener-bener Ini gue gak tau apa Ini ada di menu paketnya Gue gak nanya nih apa Lumannya enak sih Tungguan gue bingung nih rasa apa Bentar Sial kekiriknya Ya pedes banget Ya Yakin gue ini pedas sausnya Terus ayamnya juga pedes kan Betul kan Kayaknya aku gak membuatnya lebih Jadi ini Terlalu pedes ya Oh, cepat gue lanjut yang kayak yang ikan ya, sekarang. Oh ya ini gue borong ya di dalam isi burgernya ini ada norinya mungkin biar ala Jepang kali ya. Oh no no what is that? Oh semuanya ada norinya. Oh semuanya ada norinya. Semuanya ada, norinya, ya? ada, norinya. ada norinya semuanya nih isinya ada nori ada selada kayaknya selada. Terus ada bawang, bawang merah, itu bombay yang gede. Mayones, kita coba dulu yang ikannya. Hmm. Nah, motor oh, bawang. itu ya, jenis serbaguna, udah ada yang belum taruh. Nah, kalau yang belum saya tahu. Sausnya ya. banyak banget. Nah, ini lebih enak enggak? Gimana ya? Coba ada tisu nya, gue butuh tisu Ini filet ya, filet. Ya, filet ya, ikan oh, ini, ini agak manis Ya malah lebih enak nih, ini lebih cocok kalau menurut gue nih Daripada yang ayam Lagi ada, ada... mayonaise ya. hmm. Gue suka Dalamnya juga Sama sih, nah, cuma Proporsinya lebih pas malah yang ini Ini gue coba ya Hmm Hmm Enak banget Cuma enak ini Yang daging lebih enak Pasti Enak banget Abang dulu Coba coba ya Gimana menurut Ayo oh, susi Kenapa susi? Saya Sama susi Susi apa? Oh Ya mirip-mirip Saya mirip. ada telurnya sih Dan ini feng nya Biasa sih, cuma dikasih saus screen view-nya Renang kepedes ya Bukan dari brand price-nya, tapi dari si bumbu ini nah, Ini apa mana, ini? Ini komodit Apa ini? Mixed Max Mixed Max Campuran kali ya? Campuran Nah, yang terakhir Ada es krim yang mulai cair nah kita cobain aja langsung ini yang rasa gue nggak tahu, lupa lagi apa namanya? pokoknya yang satu oreo, ini yang gue pegang oreo, ini yang gue pegang oreo, ini yang gue pegang oreo. Nah kalau yang ini gue nggak tahu apa ini, lupa namanya? gue nggak tahu apa namanya ini. kita kita ini satu lagi, cinta teh. ini ada tehnya dikit, rasa nggak? ini ya ada tehnya. Ada Bagai hmm. tehnya, tapi dikit doang gitu tehnya. Oji cak, ya oji cak. Oji itu paman. Kayak itu. Hoji, hoji, bukan oji. <tik> Parah <tik> Ngerusak suasananya paman. Pakai tehnya terbuat dari paman gitu. Cuman, jadi, lu harus dari paman banget. bilang Ya, mungkin itu aja yang bisa kita bagi berdua tentang McDonald's Taste of Japan. Taste of Japan. Jadi, kalau kalian yang nggak tahu juga sih, waktu gua ngeluarin video ini makanannya masih ada apa enggak. Pokoknya buat kalian yang udah pernah nyobain selamat uh, Kasih komentar aja kalau kalian udah pernah nyobain, gimana menurut kalian? Kalau kalian belum, terus masih ada, segeralah cobain. Mungkin ini bakal jadi makanan favorit kalian selama promosinya masih ada. Ya, karena videonya selesai, jadi sampai jumpa lagi di next video. Jangan lupa kalian klik like kalau kalian suka video ini, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang lain, supaya, supaya teman kalian bisa tahu video tentang kita tentang konten kita ini Kat, jangan lupa subscribe ya nyalain loncengnya supaya kalian bisa dapat pemberitahuan langsung dari kita oke okay? sampai jumpa lagi bye. bye.